Halo teman-teman, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini Dan ini adalah game The Legend of Neverland yang mainkan dengan menggunakan Samsung A50 Untuk grafiknya masih medium, tetapi akan kita coba naikkan ke high tanpa menaikkan antilasing ke A4 karena buat mele kita tidak sanggup ya terasa lebih ngelek jadi kita kembalikan ke medium selanjutnya kita bakal nyobai game ini di beberapa mode lain tapi sebelum itu kita harus memindahkan aplikasinya ya, secara manual karena saya cuma satu yang mendapatkan CBT untuk game ini jadi kita langsung aja ke A50 nya seperti biasa kita membuka file manager dan sini saya pakai ES penjelajah ya. oke kita ke menyimpan internal baru android masukkan ke data baru kita cari data Game-nya ini baru kita call, kita kompres saja kedua file ini. Oh iya data depannya boleh juga sih dikompres langsung, tapi kadang-kadang error nggak terbaca jadi lebih baik kedua data ini yang diambil aja. Untuk aplikasinya sendiri bisa kita backup melalui aplikasi backup di sini saya gunakan disk e penelaja aja untuk backup-nya ya, hanya berhasil baru kita ambil dan kita masukkan ke dalam satu disk atau kirim via bluetooth atau wifi ke device lainnya. Di sini saya menggunakan USB OTG untuk memindahkan filenya. kemudian kita cari filenya tadi saya simpan di rank form ini lalu baru kita copykan ke devisnya tapi di luar aja di folder load -nya. oke selanjutnya kita buka dari HP-nya langsung biar lebih enak ya oke selanjutnya kita buka JRship kita install dulu gamenya. nya selanjutnya kita extract yang kita jeep tadi ini kenapa di jeep supaya waktu transfernya atau apanya apa karena memindahkannya enggak error dan kalau data gitu aja kita pindahkan akan memakan waktu lebih lama ya. daripada kita jeep baru kita masuk kenapa tapi sama aja sih nunggunya waktu nunggu ngezip sama bikin apa jadi sama juga apaan ya waktu nunggu jeep sama transfer jadi sama sih tapi datanya lebih aman waktu di jeep karena nggak sering korup oke kita skip aja langsung sekarang udah selesai di jeep kita keluar dulu kemudian buka apk yang kita install tadi Nah buka gini ini kita tunggu kita minta download, kita download sedikit, baru kekuatan langsung tutupi semuanya pas tadi, kita tutup kita juga lagi jrship kemudian, kita buka yang kita ekstrak tadi kita tandai, buka dan charge. kita cut, pindahkan ke android data cari file gamenya ya beberapa day yang saya coba langsung pindahkan file besarnya file datanya itu langsung kayak mana ya dia error nggak kebaca atau di double sama apk nya jadi lebih bagus yang kita timpa itu file, dan, file sama cek aja oke kita skip aja langsung kita buka aplikasinya Oke okay, sekarang waktunya kita coba aja. Oh ya untuk yang mau main juga belum bisa ya, kecuali kamu dapat CBT-nya. Meskipun datanya dan aplikasinya bisa kamu di device lain kayak gini. Jadi bersabarlah. Untuk device ini sendiri kita mesti menggunakan grafik dengan rata kiri dan semua seperti ini. Kondom ini cukup lancar, dan bisa dilihat sendiri. untuk di PC yang ini kita coba dulu kualitas gambarnya kita naikkan kata semua ternyata lancar jaya jadi ini game termasuk ringan nih. cuman pakai HP kayak gini aja yang udah lama ya tahun 2016 kalau nggak salah ini HP tapi lancar banget mainnya oke okay, kita coba aja langsung rata kanan karena devisi ini antutunya di atas devisi yang tadi delay parah dan patah-patah -pata juga grafiknya, gerakannya juga sepertinya gak bisa kita turuni dulu resolusinya mungkin ya, mungkin karena layarnya yang FHD membuat grafiknya jauh lebih berat daripada yang tadi yang cuman HD dan di rata tengah ya seperti kamu lihat lah Kalau hmm. yang ini pasti jauh lebih tinggi ya kan, nanti tiga enam gitu. Nah, tentunya aja ada 100.000 lebih. Saya nggak bisa juga mengangkat ke mid. Ya tapi ini nggak yakin sih. ternyata delay parah mungkin mungkin karena OS nya sendiri ya dari semalam saya coba di OS ini memang kurang enak dimainin untuk ngegame Cuman tampilannya aja lebih mantep gitu OS nya sementara untuk ngegame kayaknya nggak rekomen banget tapi kalau kita tarik ke normal dan hilangkan grafik yang kali 4 tampilizing atau grafik height nya ya jalannya lancar aja. Yang ini saya yakin bisa rata kanan, stabil ya. Apalagi kostumnya cukup enak memang untuk ngakin. ada sedikit frame ya entah ke, kita kena pukul atau apa mengeluarkan skill tapi nggak terlalu masalah dan masih enak di rata kanan untuk pakai debis ini ini adalah DPS yang yang bisa saya coba dan saya yakin ini bisa rata kanan makanya saya rekam langsung dari apinya aja biar lebih enak ngeliatnya. Demikianlah hasil dari tes game ini, kesimpulannya untuk mainkan game ini kamu perlu Android OS 8 ke atas dan RAM 2GB aja cukup Jadi game ini cukup ramah buat HP kentang Dan terima kasih yang udah menyaksikan sampai detik ini Saya so, ucapkan selamat tinggal, bye bye